cocok sama Boy William. Ya? Tapi gini tuh cocok sama Boy William. Ya? Tapi gini tuh cocok sama Boy William. Ya? Tapi jur, kesul ya Eh sedih eh, enggak? Penting <tik> <tik> <tik> <tik> tuh udah cocok sama Boy William, ya, bro. Kenapa? Penting tuh udah cocok sama Boy William, ya, bro. Kenapa? <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT News dimanapun kalian berada jumpa kembali Bersama Mimin di channel youtube Hilya TV ya pasti akan memberikan informasi terhangat Tentunya seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk melalui like komen Serta subscribe-nya Dengan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat Tentunya seputar Ayu Ting Ting Informasi yang pertama di sini kita awali dengan Terbiasa. Ayu ayo tinting, mengajak kita semua untuk main ke dahulu KP dan belajar bersama dengan Edu Hakyo Edu Hakyo ulang tahun yang kedua nih ya ada private yetroom nih bersama dengan Ayu Ting Ting, berbagai rangkaian acara yang seru bakal ditemukan di hari minggu ya, tanggal 19 Februari 2023 Fix Weekend kali ini bakal seru-seruan banget nih bersama dengan Edu Hakyo, karena selain ada Ayu Ting Ting yang akan memberikan kita pelajaran mengenai bahasa Korea ini juga ada dua bintang tamu kecil yang pastinya ditunggu-tunggu nih ada Yani Kim dan juga Sohn Bin Ko. wah wah wah pendaftarannya hanya dua ribu saja nih pemersa eksklusif ya privat pokoknya untuk semuanya ada game nih lunch Korean snack dan juga semuanya Pukul 10-12 Waktu Indonesia Barat di The Cafe Bagi sama semua yang Besok nggak ada kegiatan Boleh ya ikut gabungi bersama dengan Ayu Ting Ting Di The Cafe Pasti yang seru Informasi yang kedua di sini dari Mom Aiting yang mau mengucapkan Happy Milad nih buat menantu kesayangannya Nanda Fahrizal Yang hari ini berulang tahun Alhamdulillah ya Sudah punya menantu kesayangan nih Papirza. Selain Mom di sini juga ada Ayu Ting Ting mengucapkan selamat juga nih untuk Nanda. Terbesar sayang Nanda sih paling botoh Semoga sehat selalu panjang umur banyak rezeki makin sukses segalanya semakin jadi ayah dan suami terbaik selalu bahagia dan doa terbaik pokoknya untuk kamu deh. Wish you all the best. Oke. Okay dua minggu yang lalu dari Ayu Ting Ting selamat ulang tahun untuk Nanda Fahizal yang memang merupakan menantu kesayang. Komersi yang ketiga yang selanjutnya di sini dikabarkan Billy Sky tadi siang main ke Bronis TV menemui Ayu Ting Ting dan ternyata di akun Instagram pribadinya di feednya Nia ya, uh, Billy Sky menuliskan sesuatu yang sepertinya sedih sedih gimana gitu ya. Nah, sepertinya di sini Bang Billy sedih, -sedih banget nih ya cemburu nih melihat kedekatan Ali dan juga Boy. Di sini Billy menuliskan kan ya bisa foto kayak gini sama Mama Ayu Ting Ayu Ting dan juga Boy William. Yang tak Billy pengen banget nih ya foto gaya kayak gini nih. Dan informasi ini langsung-langsung dari Instagramnya satu jam yang lalu Inilah momen ketika Billy mengatakan bahwa ia cemburu terhadap Ayu dan juga Boy Dan juga mengenai kedekatan Ayu dan juga Boy Wah ini ada apa nih dengan hati Kak Billy? Apakah benar-benar cemburu nih dengan Ayu dan juga Boy William? Wah kita akan melihat nih ya respon Boy William terhadap perkataan Billy ini. Wah, bagaimana dia pernah nggak dua pria tanpa merebutkan sesek ayu Ting Ting <laughs> Dan di sini juga ada curhatan nih dari asisten pribadi Billy yang mengatakan bahwa Billy lagi drop nih pemirsa karena cemburur nih dengan kedekatan Ayu dan Ciga Boy. Dan Ternyata hari ini Billy Sky ini pemirsa datang ke brownies TV, dan juga ternyata Bronis TV menghadirkan Amanda Manovo Wah, apakah Billy juga menemui Amanda Manovo nih, pemirsa? Ini adalah sebuah teka-teki nih, dan informasi selanjutnya juga di sini ada kegiatan ITT hari ini yang super luar biasa. Relayan, baik Ojek Panas-panas bersama dengan Nurul Agirostami dan juga Reza Carlos Demi untuk memberikan kebahagiaan Untuk kita semua syuting lapor Terima kasih banyak lagi nih Informasi yang dimitir sampaikan semua, semua jangan di skip ya Tonton niat sampai aja ya. Semua selamat menikmati Tayangan yang dimitir sajikan Namun akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cemburu Gil, Gil, cemburu. Siapa nengok dong? Siapa nengok? Eh nengok? Eh nengok, eh, nengok dong? Mama bahagia. Eh sini dong. Eh sini dong. Eh, sini dong, tapi cocok kok, Mama. sini sini dulu tapi mama sini dulu tapi Jojo, Orkesuga, Esa Diengga, Esa Diengga, Esa Diengga, Esa Diengga, Esa eh Esa Diengga, Esa Eh Esa Diengga, Esa Diengga, Esa Diengga, Esa Diengga, Esa Diengga, Esa Diengga, Esa Berarti Esa kecewa tuh kalau Esa Diengga, Esa dia nih wow. Mbak gimana? batin Tia, jahat kamu bahagia. Iya, kamu ambil, ambil, sayang, buka dulu. Bukan, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, kamu, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, Mukanya jangan cemberut gitu, kerja semangat Udah eh Lu kenapa? Ayu Tinting cocok sama Bu Wilia, Bos <laughs> <laughs> <laughs> ah, Beneran, cocok kan? Gue bisa nanti gitu Eh, apa, kan? kan dua ini, nggak cemerut-cemerut nih Eh udah, Shay Angmar-angmarnya sangat, cilok, gitu-gitu Menteri Dia udah jangan ngomongin cilok Bos gue lagi galau Sabar, Shay Halo, Bro Hah. Kenapa sih, Bos? Ya, bos Udah, nggak usah cemberut-cemerut Emang Ayu Tinting tuh udah cocok Kamu Bu William, ya, Bos Kenapa? Menggigit, menggigit, boleh, gitu menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, kenapa? Ayo menggigit, menggigit, cocok, kamu menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, kan, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, ngomongin menggigit, menggigit, lagi galau. menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, ya Allah, aku dikasih ini aku terharu, kak ya Allah, tuh sangat berarti loh ini apa, mau tidur anak yang ulang tahun enggak mau marah papa Umur, selalu, -umur, si <laughs> Saing -saing istri, Panjang umur sehat Connecti selalu Nanda. Selamat ulang tahun. Ingatin aja papanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Panjang umur sehat selalu. Hmm. Hahaha. <laughs> <laughs> Diam dulu dong. Iya, plelennya. merah plelen. Plelen satu dua. Satu dua semuanya yeah. yeah. yeah. happy birthday Nanda. panjang umur sehat selalu <sumptus> Hihihi, ada yang baru pulang liburan Hello, siap obok. comeback bu, manis di rumah nunggu ini Hello, Oksa. jangan lupa nonton brownies brownies yang ini ada bu ayu comeback just what you